Bagi sebagian dari kita, tentu sangat penasaran dengan seperti apa bentuk fisik Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tak boleh digambarkan, kita dapat menerka betapa indah dan sempurnanya fisik Rasulullah yang diketahui dari beberapa perkataan orang yang pernah bertemu dengannya. Tahukah Anda bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memiliki rupa yang sangat indah dan menawan? namun bukan hanya keindahan fisik yang mempesona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki sifat dan karakter yang sangat mulia untuk lebih jelasnya mengenai ciri-ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mari kita simak video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikutip dari buku *Menjadi Sahabat Nabi Muhammad* di abad 21, Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang segala kebaikan, keutamaan, kesempurnaan fitrah, dan akhlak berkumpul padanya. Syekh Abdullah Sirajuddin pernah berkata, "Sesungguhnya mempelajari keagungan sifat Rasulullah dan kemuliaan karakter beliau bisa memberi deskripsi tentang bentuk fisik Nabi Muhammad." Deskripsi tersebut tertancap dalam hati dan terbayang dalam angan-angan seakan-akan benar-benar melihat sosok yang dicintai. Berdasarkan beberapa riwayat yang tercantum dalam Asy Al Muhammadiyah, Imam at dan buku membaca Sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sorotan Al-Qur'an dan hadis-hadis syahih oleh M. Kuraish Shihab tahun 2018, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kulit yang tidak terlalu putih juga tidak terlalu gelap atau putih kemerah-merahan. Perawakan Rasulullah sedang, tidak terlalu pendek, tidak pula terlampau tinggi. Rambutnya ikal bergelombang, tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku. Badannya gempal tidak terlampau gemuk, dan dagunya tidak lancip. Wajahnya dengan bentuk yang agak bundar merupakan yang paling tampan di antara manusia sejagat raya. Kulitnya putih kemerah-merahan. Matanya hitam pekat. Kedua bulu matanya memanjang tidak saling menempel, sehingga tampak indah sempurna. Ia lebih sering memandang ke arah bawah daripada ke atas, menggambarkan sosok yang sangat tawadu, dan husyuk. Kepala dan jidatnya lebar. Hidungnya mancung. Mulutnya lebar dan wangi. Gigi serinya renggang. Saat berbicara, tampak ada cahaya yang memancar keluar di antara kedua gigi serinya. Pipinya lebar dan tidak tampak menjulur tulangnya. Lehernya bak lukisan yang elok dan indah, bersih jernih layaknya warna perak. Bahunya bidang. Bulunya yang lebat memanjang dari dada sampai ke pusat. Tapak tangan dan kakinya tebal dan halus. Laju langkahnya cepat dan tegap. Saat menoleh, seluruh badannya ikut menoleh, menunjukkan pribadi yang menghargai siapapun. Di antara kedua bahunya terdapat Hatam al nubuah atau, tanda kenabian. Perangainya amat lembut dan ramah. Sosoknya begitu berwibawa. Pasang mata yang melihatnya, pastilah akan langsung menaruh hormat padanya, meski baru pertama kali memandangnya. Siapapun yang berkumpul dan mengenalinya, ia akan mencintainya. Keringatnya putih bersih mengkilap bagaikan mutiara. Baunya yang sangat harum hingga Ummu Sulaim menjadikannya sebagai parfum. Ummu Sulaim berkata, "Sungguh aku bersumpah tiada parfum yang lebih wangi dari keringatnya." Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memiliki pandangan mata yang sangat tajam dan berwibawa. Kerlingan mata Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengisyaratkan hal-hal yang buruk, meski kepada musuhnya sekalipun. Rasulullah memiliki hidung mancung. Meski demikian, hidung Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak semancung hidung orang Arab pada umumnya. Hidungnya sangat serasi dengan bentuk dan ukuran wajahnya. Bagian atas hidung Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bercahaya sehingga orang yang tidak memperhatikannya dengan seksama bakal mengira kalau hidung Nabi bengkok. Jenggotnya tebal dan cambangnya lebat. Sedangkan mulut Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam cenderung besar. Giginya tertata rapi meski sedikit jarang. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam selalu menyikat giginya, tidak hanya sesudah dan sebelum tidur tapi juga setelah selesai makan dan juga sebelum salat dengan menggunakan siwak. Maka tidak heran jika gigi Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam selalu bersih, berkilau dan tidak bau. Siapapun yang pertama kali melihat beliau pasti akan segan tetapi orang yang telah lama bergaul dengan beliau pasti mencintai beliau Siapapun yang mencoba menggambarkan karakter beliau pasti berkata aku tidak pernah melihat seseorang pun yang sama seperti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam baik sebelum maupun setelah beliau wafat Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Sa'id dan Baihaqi Itulah beberapa gambaran fisik dari Rasulullah yang dapat kami sampaikan, dan pastinya masih banyak riwayat lain menjelaskan tentang fisik Rasulullah karena begitu indah dan menawannya seorang kekasih Allah yang sempurna ini. Dengan mengetahui ciri-ciri fisik Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kita dapat lebih memahami betapa agung dan mulianya sosok beliau. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kecintaan dan penghormatan kita kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.